Anda membutuhkan skin senjata yang mematikan karena sering kalah, serta skin dengan kecepatan setara dengan babi hutan? Sains. Skin MP5 Ikan Cupang solusinya! Dengan kekuatan dua arwah ikan tak berdosa, warna ungu janda, dan desain sisik naga, kalian bisa dengan mudah mengekil bot yang ada. Dapatkan skin MP5 Ikan Cupang di toko ikan terdekat Anda. Diskon 50% lah <SILENCIO> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo what's up guys Balik lagi bersama gue Adi SisuTube Di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground <SILENCIO> <laughs> it's like a mess all around like the hate and the gas. <laughs> Please stop talking that trash because the vibes and the fun all the way to the back.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 Oke. Yang pertama ada bocoran elit Pass terbaru season 44 untuk bulan Januari. Jadi Elite Pass ini memiliki tema alien. Dengan ikon EP pesawat UFO gitu dan berikut adalah tampilan dari badge Elite Pass season 44 untuk bulan Januari dengan tema alien atau UFO. Dan seperti biasa, di sini gua hanya akan membahas hadiah eksklusifnya saja. Yang pertama ada skin terbaru dari kendaraan mobil amfibi untuk desain tampilannya lumayan lah ya Buat menambah koleksi skin mobil di Vault kita ya kan Yang kedua ada skin terbaru dari senjata Car 98K Buya Cosmic Untuk desain tampilannya simple tapi kece nih Dan seperti biasa Skin-skin senjata dari Elite Pass selalu tidak memiliki animasi maupun statistik Jadi ya hanya buat koleksi saja kayaknya sekali-sekali Garena ngasih skin senjata dengan statistik pada salah satu hadiah elit pass sabi kali ya Yang ketiga ada set bundle eksklusif untuk karakter cewek Untuk desain tampilannya um, B aja lah Gak jelek juga gak keren Kalau menurut gua ya Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju jaket musim dingin dengan tambahan logo roket di bagian belakang atau punggungnya Ditambah lagi dengan adanya animasi hologram berbentuk lingkaran yang bisa berputar Dan bisa juga berubah warna sampai 4 kali Yang pertama warna ungu, kuning, biru, dan warna hijau Terus ada skin celana luar angkasa, skin sepatu, dan skin penutup kepala Yang terlihat seperti ada anak kecil di dalamnya yang ditambah dengan aksesoris telinga panjang dan pita berwarna pink di bagian atasnya, yang keempat ada skin terbaru dari senjata shotgun MAG7. Untuk desain tampilannya, masih sama saja dengan skin-skin shotgun MAG7 gratisan pada umumnya, yang berbeda di sini hanya dari segi tema dan warnanya aja sih, cuy. Tapi lumayan enak dipandang sih, skin ini. Yang kelima ada skin terbaru dari surfboard Untuk desain tampilannya keren banget sih ini cuy Dengan desain berbentuk layaknya batu meteor yang jatuh gitu Terus ditambah dengan animasi kobaran api di bagian belakang Dan beberapa semprotan atau semburan api di bagian depan Wah buat dijadiin surfboard favorit atau andalan boleh-boleh nih yang keenam, ada skin terbaru dari bom atau granat. Untuk desain bentuknya di sini, menyerupai pesawat UFO yang sedang mendarat gitu, terus ditambah dengan aksesoris kayak ujung dari hidden Tesla di bagian atasnya. Dan berikut adalah full tampilan dari skin granat ini saat meledak. Yang ketujuh ada skin terbaru dari loot box atau dead box. Untuk desain tampilannya unik nih Yang dimana memiliki bentuk layaknya roket Terus ditambah dengan animasi listrik-listrik yang membentuk lingkaran dan gelombang di bagian bawahnya Lalu efek percikan bintang yang diikuti pelangi yang keluar dari skin ini Dan ada juga desain antena di bagian atas yang bisa mengeluarkan gelombang pemancar yang kedelapan, ada skin terbaru dari tas atau backpack ini untuk tampilan dari level satunya. Ini untuk tampilan dari level dua-nya, dan yang ini adalah tampilan dari level tiganya. nya Untuk desain bentuknya, kayaknya terinspirasi dari Gundam kali ya. Terus ditambah dengan efek aura-aura berwarna kuning keemasan yang bisa bergerak. Dan animasi yang terlihat meledak lalu membentuk lingkaran hologram yang bisa berputar Yang kesembilan ada set bundle eksklusif untuk karakter cowok Untuk keseluruhan desainnya mirip-mirip dengan set bundle versi ceweknya tadi Terus terdapat desain dua bintang pada skin baju jaketnya Tepatnya pada lengan kiri dan kanan Lalu ada tambahan replika rambut pang dan logo petir berwarna kuning di bagian atas dari skin helm atau penutup kepalanya. Gimana? Tertarik membeli atau membuka Elite Pass Season 44 bulan Januari ini nggak cuy? Yang kedua, ada info bahwa esport akan masuk ke kurikulum sekolah. Jadi akan ada cabang olahraga baru pada kurikulum sekolah di tingkat SMP hingga SMA. Dilansir dari palopo underscore info, bahwa e-sport juga akan masuk ke sekolah kejuruan atau perkuliahan, kata ketua bidang Humnas dan Komunikasi Pengurus Besar e-Sport Indonesia Ashadi Ang, pada sebuah diskusi virtual bertajuk Membangun jenjang karir atlet esport dan prestasi bangsa pada hari Rabu 24 November 2021 kemarin Nah, dengan adanya kurikulum esport di pendidikan Indonesia ini cuy Merupakan salah satu gerakan yang bisa dibilang untuk memperluas wawasan kebanyakan orang tua Yang selalu beranggapan bahwa gamers itu tidak memiliki masa depan, masa depannya suram, dan lain-lain Pasti dari kalian adalah ya yang pernah ditegor orang tua, tetangga, ataupun saudara kalian kayak gini. Mau jadi apa kamu tiap hari kerjaannya main game mulu? Mau masa depanmu gelap? Buat kalian yang memang mau terjun atau menggeluti atau ingin sukses dan memiliki bakat di dunia e-sport, terutama di Indonesia, Tetaplah semangat, jadi diri sendiri, kerja keras, sering-seringlah berlatih, kejar impianmu apapun itu. Karena semua anak pasti memiliki mimpi dan harapan ingin membahagiakan kedua orang tua bahkan keluarganya. Cuman cara dan jalannya berbeda-beda. Sutup seteguh nih bos, senggol dong. Ayo. yang ketiga. Ada skin terbaru MP5 yaitu MP5 Devilish atau Aurora Oni. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai skin MP5 ini, mari kita simak trailernya cuy. Sekuy. Khác hẳn với những ngoại hình hài hước của MP5 vẫn nộ, MP5 quỷ quyệt có một vẻ ngoài gai góc nhưng không kém phần mạnh mẽ. Với tím <tik> mami, màu vàng hợp Cũng không sai khi skin này được lấy cảm hứng từ những hình xăm nổi tiếng trên người các Yakuyan Nhật Bản, đó là hình xăm cá chép hóa rồng. Hình xăm này mang ý nghĩa là chỉ kẻ kiên trì, cố gắng sống sót đến cuối cùng mới có thể chạm tay đến đỉnh cao, được sèn lên từ xương của quỷ căm hận và vảy rồng. bp 5 quỷ quyệt giống như một thánh vật nguyên rùa. Chỉ có những kẻ bạo gan nhất mới dám sở hữu Tuy nhiên, hãy cẩn thận với sức mạnh bạn đang sở hữu trong tay Bởi nó có thể hủy diệt cả đấu trường này Chỉ số của MP5 Quỷ Quyệt lần lượt là Cộng 2 tốc bắn, cộng 1 xuyên giáp, chứ 1 tốc độ thay đạn Nếu sở hữu MP5 vẫn nộ Bạn phải mang theo kỹ năng của Hayato Để lật kèo trong những cuộc đấu tay đôi Thì với MP5 Quỷ Quyệt Chỉ số xuyên giáp được cộng thêm ngay Trong chỉ số súng, điều này khiến nhiều kẻ thù trên bản đồ phải khiếp sợ khi thấy bóng dáng của khẩu súng này. Tuy nhiên, để kiểm soát sức mạnh bị nguyên rủa này không hề dễ. Không còn cộng thêm chính xác, MP5 Quỷ Quyệt giống như một con thú hoang, bất kiểm soát. Do đó, người chơi sử dụng khẩu súng này đòi hỏi phải có kỹ năng nhất định. Chính vì vậy, MP5 Quỷ Quyệt hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm thú vị đầy tính chinh phục cho người chơi. Tuy nhiên, cốc hai tốc bắn khiến MP5 Quỷ Quyệt có sức mạnh vượt trội hơn so với rất nhiều những khẩu tiểu liên khác trong các cuộc solo. Đây chắc chắn là điểm chí mạng để bạn có thể giành chiến thắng trước mọi đối thủ. Điểm trừ của MP5 Quỷ Quyệt là giảm đi tốc độ thay đạn Đây là chỉ số cuối cùng cần phải quan tâm khi sở hữu một cầu tiểu liên Hơn nữa, điểm yếu này đã được bù lại bằng khả năng xuyên giáp Do đó, bạn có thể là chưa kịp giấy hết băng đạn Đối phương đã gục ngã chiếc họng súng của bạn rồi Bộ kỹ năng bão táp chiến trường được đi kèm với MP5 Quỷ Quyệt bao gồm Xuyên giáp của Hayato, tốc độ chạy của Kelly Hay nhanh hơn nữa là Joseph và tối đa hóa tốc độ cùng Alok Còn nếu bạn muốn mới lạ hơn Hãy đến với bộ kỹ năng của tanker hạng nặng Với sự xuất hiện của Luqueta, Jota, Moco và Chrono Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu xong Sức mạnh gây ra nỗi kinh hoàng của MP5 tử tuyệt rồi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với số giải mã vũ khí lần sau jadi dikabarkan akan segera hadir skin terbaru MP5 Aurora Oni di game Free Fire Untuk desain tampilannya keren dan eksklusif banget sih ini cuy Yang dimana skin ini memiliki desain dominan ungu Dengan sentuhan sisik dan sirip ikan gitu Terus ditambah dengan animasi kayak aura-aura berbentuk dua ikan berwarna ungu Dan efek gelembung untuk statistik dari skin MP5 ini adalah red of fire plus +2, armor penetration plus +1, dan untuk reload speednya minus -1. Biasanya skin-skin senjata yang memiliki spesial animasi dan statistik keren seperti ini akan rilis pada event spin atau gacha terbaru. Jadi buat kalian yang pengen dapetin skin ini siapin diamond kalian mulai dari sekarang ya karena kemungkinan besar harganya tidaklah murah. Yang keempat, ada event top up murah meriah pasti untung. Dalam beberapa waktu ke depan akan hadir event top up diamond super murah let is more di game Free Fire. Jadi presentase diskon harga dan diamond yang kalian dapatkan pada event ini bergantung pada jumlah Diamond yang tersisa di akun free fire kalian semakin sedikit Diamond yang kalian miliki contohnya di bawah 100 Diamond semakin besar pula diskon dan Diamond yang kalian dapatkan cukup dengan harga Rp15.000 saja kalian sudah bisa mendapatkan total 520 Diamond keren banget bukan eventnya jadi jangan sampai kelewatan event keren ini ya cuy Oke okay.